Assalamualaikum Bunda Jumpa lagi di channel youtube aku OnTraceNin Di video kali ini Aku ingin unboxing paket bunda Yang datangnya dari Jakarta Utara. Ikuti terus ya bunda Videonya Sampai selesai Terima kasih Nah ini dia paketnya bunda Tuh cepat kita buka ya Bunda aku penasaran ya Bunda ini Bunda aku dapat kiriman dari seseorang nah, kita lihat kira-kira apa ya Bunda isinya Tepinya rapi sekali Bunda Oh ya pemirsa yang belum subscribe subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya wow alhamdulillah bunda dapat kiriman dari seseorang madu ini madu urai yang kita uh, sudah biasa konsumsi Bunda sekeluarga madunya enak banget loh Bunda Oke okay. kita rapikan dulu ini lalu kita coba ya Bunda kita buka dulu ya Bunda Sekarang kita tuang madunya. Kita tuang secukupnya aja ya, Bunda. Lalu kita campurkan air, air mineral. Boleh airnya itu dicampur es batu, nggak apa-apa, Bunda. Lebih segar. Hmm, enak. Hmm. Hmm, segar. Hmm. enak sekali. Mantap. Sampai di sini dulu ya, bunda. Videonya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Pencet tombol loncengnya, dan juga tidak lupa like and comment. Assalamualaikum.